Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat datang, dan bergabung kembali di channel YouTube kesayangan kalian, Diva TV, yang akan selalu terus mengabarkan informasi terbaru kabar baik dan kabar bahagia seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi ini ada kabar terbaru yang kita dapatkan dari Bapak Chandra Putra Negara Setengah jam yang lalu ini memposting foto bareng Papa Bilar Wow keren banget ya idola kesayangan kita Papa Bilar selalu tampil keren dan sangat luar biasa Di postingan ini pun kita salvok dengan bola warna-warninya Abang Fatih ini bola warna-warni yang berada di kolam renang Aduh makin gak sabar banget ya Menyaksikan vlog terbarunya Leslar Entertainment Ini vlog spesial BBL Berenang Aduh Masya Allah mudah-mudahan ya Secapannya bisa di di kanal Youtube Leslar Entertainment Di postingan ini pun ada kalimat yang diposting Yang dituliskan oleh Bapak Chandra Titip pesan apa sama Opa Rizky Bilar? Wow, para ya tuh, ditanya nih oleh Pak Chandra, titip pesan apa nih buat kalian untuk seorang Rizky Bilar? Kita simak di kalimat komentar, banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Ada komentar dari Lesti Bilar underscore video, disitu mengatakan, semoga Opa Bilar makin sukses bersama Lestiani dan Fatih, baby gemoynya. Amin. Kita aminkan doa baiknya para sahabat ya Masya Allah Dan kita lihat juga nih komentar berikutnya Dari Bang Jai6370 Semoga Leslar Musik bisa segera terwujud Alhamdulillah, Alhamdulillah Barokah Amin, Masya Allah banget ya Selalu kita aminkan doa-doa baik Yang selalu diberikan dari orang-orang baik juga Yang tulus mencintai idola kita Kemudian persahabat kita juga Masih belum bisa move on dengan vlog Leslar Entertainment semalam dengan kelucuannya Abang Fatih yang Jailin papahnya persahabatnya main PS tuh seneng banget ya terlihat dari wajahnya Abang El Aduh si lucu dan sangat gemes banget nih mudah-mudahan juga nih Abang El Selalu sehat selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua dan tentunya mendoakan yang terbaik nih untuk idola kesayangan kita masih belum move on sama kelakuan papa dan anak ini kata leslie al fatih itu Allah banget ya bangga dan sekaligus bahagia sekali melihat idola kesayangan kita yang selalu menyuguhkan kejutan-kejutan spesial vitamin-vitamin bahagia pastinya setiap harinya kemudian persela di sini juga kita mendapatkan tentunya kabar haru Ya, perhatikan dan simak yang diunggah oleh Lesnar Al-Fatih dan FC ada sebuah video nenek-nenek persahabat ya, yang sedang menonton vlog Lesnar Entertainment Singkat cerita nih persahabat, ternyata nenek ini ngefans banget sama Leslar, Lesti Bilar, dan Abang El. Masya Allah, semoga sehat ya, nenek. Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan terus untuk nenek. Ini adalah fans sejati Leslar. Masya Allah, bangga sekali juga bahwa Leslar ini tentunya disayangi, dicintai oleh semua kalangan. Masya Allah, luar biasa. Dan yang bikin haru persahabat, Nenek ini ternyata Pinjam HP orang Sampai sewa HP sehari 5000 loh Bayangkan Masya Allah sebegitu cintanya Nenek ini terhadap Idola kesayangan kita Dan disimak juga perasaan sahabat di kalimat caption Yang dituliskan Masya Allah terharu Nenek ini rela sewa HP sehari 5000 demi nontonin Leslar Sehat-sehat ya ne, beruntungnya Lesti dan Bilar Banyak dicintai oleh semua kalangan Dari yang muda hingga yang tua Luar biasa nih idola kesayangan Masya Allah Dan kita juga mendapatkan kabar nih para sahabat ya Dari Bu Fir Masya Allah, Alhamdulillahnya, banyak Leslar Lovers yang ikut donasi buat beliin nenek HP. Makasih ya orang-orang baik, semoga Allah balas kebaikan kalian dengan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Masya Allah, terbukti banget ya. Memang luar biasa fans-fans sejati Leslar selalu peduli dengan siapapun. Kali ini persahabat kompak dan solid untuk ikut donasi buat beliin Tentunya nenek tersebut HP. Wah, wow, Masya Allah banget ya. Makasih untuk orang-orang baik. Semoga rezeki kalian selalu diberikan pelancaran. Amin. Berikutnya, persahabat kita simak juga. Masih di unggahan Fir Kali ini, persahabatnya mengingatkan dan menginfokan warga Konoha untuk serbu komen positif dengan tulis kalimat komentar Leslar di unggahan Indonesia Indonesia. Pasangan favorit Leslar selalu menjadi tentunya pusat perhatian persahabatnya Masya Allah kali ini bersanding dengan pasangan Tofu Torik Fuji, mudah-mudahan idola kita selalu menjadi pasangan favorit, amin langsung menunggu cidukan terbaru dan kabar baik berikutnya, jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru terupdate dan terhangat berikutnya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ingin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.